Serangan Rusia ke Ukraina telah merewaskan ratusan warga Ukraina. Lalu bisakah Ukraina bertahan? Berikut perbandingan kekuatan militer Rusia dan Ukraina yang kami rangkum untuk Anda. Jika menili kekuatan militer antara Rusia dan Ukraina, Rusia memiliki kekuatan militer yang jauh lebih besar dari Ukraina, meliputi darat, laut, dan udara. Rusia memiliki sekitar 850 ribu personil militer aktif, sedangkan Ukraina hanya memiliki 200 ribu personil aktif. Namun kedua negara sama-sama menyimpan 250 ribu personil cadangan. Dari sisi anggaran pertahanan negara yang dipimpin Vladimir Putin itu memiliki 15 kali dana lebih banyak daripada negara yang dipimpin oleh Zelensky. Ini bisa dilihat dari perlengkapan perang kedua negara, di mana Rusia mempunyai 4.173 pesawat militer, sementara Ukraina hanya memiliki 318 pesawat militer. Ketidakseimbangan kekuatan militer juga terlihat dari tank dan kendaraan lapis baja. Rusia memiliki enam kali tank lebih banyak dari Ukraina, yakni sebanyak 12.420 tank dan 30.122 kendaraan lapis baja. Sedangkan Ukraina hanya punya 2.596 tank serta 12.303 kendaraan lapis baja. Ketimpangan terbesar ada di sektor laut, di mana Rusia punya 70 kapal selam dan satu kapal induk, sedangkan Ukraina sama sekali tidak memiliki keduanya maka wajar invasi Rusia ke Ukraina membuat ribuan warga Ukraina panik dan bergerak meninggalkan negara itu.